Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan video kali ini kita akan bermain aduh apa tuh? <laughs> ada yang kita akan bermain car driving Malaysia game ini, itu konon katanya buatan pengemudi indo juga beberapa uh, ada yang lain juga sih gak cuma pengemudi indo aja maksudnya oke jadi langsung saja kali ya kita lihat-lihat uh, sekeliling ini saya pakai Innova Kijang Innova. Oke, okay. okay, kita ke kanan dulu. Kali ya. ini ada halte, ya. Yes, Sengaja, halte atau apa itu? Oh, ternyata belok kanan ke Oke, okay, kalau gitu kita putar balik nih eh, dealernya di situ dan ini adalah pom bensin kita coba belok ke pom bensin kali kedai mesra oh gambarnya apa tuh matahari ya let's see ada apa di sini Oh ini seperti seperti kalau di Pertamina ini namanya Bright ya yeah? Oke okay, seperti biasa cemilan Makanan ringan, coklat, permen, dan segala macam ya, seperti biasa. Ini apa nih? kau minum, kau minum, kalau <laughs> ini oh, kalau ini karena ini di Malaysia ini Petronas ini petronas ini harusnya apa di kalau coba deh kita lihat apa kalau minum, kalau minum, kalau minum, kalau minum, CDM Y Premium, Staffirullah Malam lo ini. CDM Y Premium Outlet, ada Starbucks, ada Forever 21, Oke. ini ada Unique lo. Oke, tutup semua. Ada Zara. Kita ke tempat selanjutnya. Ada apa lagi ya di sini kira-kira? Nyalain lampu dulu. belok kanan dulu Oh belok kanan ditutup jalan oke kira putar balik kita putar balik di depan sini hehehe eh, eh. nyangkut wow ramai sekali ini di pantai pantai CDMJ I love Malaysia ini parkirnya terserah aja ya suka-suka mereka Pantai siri ya. <tuh> ada polisinya juga di sini. Oh, ini tempat buat kecil. Oke, ke sebentar, ini tempatnya. Nampak -nampak. Oke, daripada berisik ya. Ini tempatnya kok pendek sekali ya, atau <tuh> terus yang ketinggian ya? Oh, ini ada tempat buat bersantai, duduk doang. Oke. Okay. Wadang oh, nih Hai kok ngikutin saya nih <laughs> duduk oke okay. oke okay. langsung eh eh lampu oke, okay. oke, okay, udah dari tempat pantai kita lurus itu ya. gede <coughs> dia ngikutin aduh dia ngikutin kita apa ini kok jalannya hancur gini Ya Allah. Ada. Ada. Ya, ya, ya. Why a lot of people? Nani. Oke, ini udah siang. Matiin Mati ini. Nih, Cepet sekali ya waktunya ya? Atau hanya perasaan saya? Ini ada api. Ini masak apa nih? Oke, nah ini ada sesuatu yang perlu dimasak di situ mungkin. Ada meja. Ini. Bentar. Oh cukup ternyata, kalau kita di bawahnya nggak perlu nunduk berarti Oke, permisi, dikunci kah? enggak kita ada mobil kita di situ Ini ada bunga, kayak yang di dashboard mobil biasanya Ini ada cemilan, duduk oke Ini ceritanya TV atau lukisan nih? TV gede amat Oh ada lampu, apakah bisa? Eh bisa loh, oke Matiin aja, yang mati listrik kulkas ini ada LPG ada apa nih panci ya meja kursi seperti biasa ini tempat dapurnya oh, itu ada pohon melayang oke okay. lanjut ke tempat selanjutnya atau gimana ntar saya penasaran nih sebelah kanan ada apa oh ada tenda oke okay. buat Kang parkir nih biasanya nih tenda-tenda kayak gini nih ini kenapa ada beginiannya Allah mah Ya wes cukup sekian untuk video kali Duh gak enak banget ini closingnya kayak gini Lompat dulu deh Allah wakbar Cukup sekian untuk video kali ini <gifat> Aduh mau review aja Ada gangguannya. <gifat> Oke okay, terima kasih telah menonton video ini <gifat> Ada yang lewat di atas Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir Saksikan terus video di channel Ananda Bisa Emerald Dan sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih telah menonton